Lagi apa, Bang? cuci sepeda. Cuci sepeda. Arsia? lagi cuci apa? Mobil. yang Boji. Entahlah. Masa Inggris. Lagi cuci mobilan. Sama sepeda.